WhatsApp bro. <laughs> ini nih. Yo WhatsApp yo, balik lagi, lagi dengan kita Bang Game Vlog, Dwi Alfirmardani. Oke, okay, channel jadi. yang enggak ada apa-apanya. Ih, gila sama sih <laughs> Gua juga belum jadi apa-apa Jadi Ini kita mau ngapain? Jadi kita hari ini tuh mau uh, apa? <coughs> Banyakan mikir. Kita mau ngeprank. Ngeprank kayak kan. kemarin kita lanjutin konten untuk krennya teman-teman kita jadi kita ngelakuin ini di luar ngelakuin Hah? ngelakuin nggak <tuk> <entah. tuk> pokoknya gini sekarang kita jangkauannya lebih luas jadi hmm. banyak semua teman proyek kita <tuk> bukan hanya di ya, Tawar ada di Sentul enggak promosi ada di betul. Sawangan enggak promosi betul Pokoknya teman-teman kita ada yang di dua proyek itu kita akan telepon random. Mm -hmm. Apa pranknya ya sama kayak kemarin. Kita bakal menjunit prank telepon tagihan kepanjangan. Kita mau pura-pura nagih utang. Hmm. Jadi rule-nya gini nih. Ada hmm. pinjol yang nelpon ke kita, dia nagih utang-utang mereka ke kita biasa kita atau enggak suka ditelepon acak tuh kan sama si pinjol-pinjolnya. Nah kita ini jadi temennya mereka yang ada di ada yang dikontak dia telepon dulu tuh dulu kepanjangan lebih jelasnya tuh dulu, dulu Jadi gimana gimana? Jadi intinya jadi. Ada, ada ada pinjol yang nelpon ke kita hmm. Mengatasnamakan temen teman kita yang mau kita prank hmm. Gitu aja udahnya jangan usah dipelintir Jadi kita bakal langsung aja ya. Kau gue item ya huh? Kemarin putih loh pakai kamera lo, gue sekarang hitam. Kita langsung aja, nggak salah basa-basi, kita langsung. Kita cari dulu, jangan di skip video ini. Kita dulu, dulu, dulu cari suspeknya. A few moments later. Okay. ada. Itu anaknya. Orangnya. Ya itu orangnya. Ya kan dia anaknya juga orang. Oh juga. Iya. <laughs> kita telepon <laughs> Kita lihat reaksinya dia gimana. <laughs> Hai, oh, Pri? Assalamualaikum Lagi hai, mana? Di kantor Di kantor Kantor mana Pri? Kantor mana? Ih, lu tidur ya? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, <laughs> Oke, okay, korban pertama. Enggak. Dia tahu kayaknya kalau gue di prank. Ternyata dia tahu. Oke, okay, kayaknya kita lanjut lagi. Ini Suprima emang udah tahu mau kita prank. Yeah. Jadi, <coughs> ya. oh, <salah> dia. Lewatin. <coughs> kita cari teman kita yang di Sawangan. Ini temen beda project kita. <coughs> Ini orang <coughs> rasakan kau deh dede ha, ha, ha. serpian hapa sawangan ha, ha. bismillah <laughs> nih si katanya ini mantannya windy mirip mantannya windy windy yang kemarin kita selebgram mm -hmm. yang kita ini kita prank tapi memanggil nggak tipenya memanggil Agak. kita telepon siapa Vicky? Piki. Nih nih temen, kita yang ada di Sentul Eh, Vicky KKN ONLINE ONLINE Ya haaa ya, Vicky kan? Mau tau orangnya ga Ini orangnya Luh. Wih deh, so oh. ganteng wih deh Wih deh Hahaha Langsung aja Oke, open, langsung aja Belum ada korban nih Gatel nih, aku pengen ngeprank orang gitu Halo, Pik. Assalamualaikum. Halo, Pik. Iya, Pik. Sibuk, gak, Pik? Iya, sibuk, gak? Lu di kantor. Lu lagi di kantor, gak? Gini, sorry banget nih. Gak, ini sorry banget. Ini <coughs> gua ada yang nelpon, Pik. Emang lu punya ini ya? Ada, ada, ada ini ya? Sorry banget nih ya? Ada pinjaman online ya? serius dia nelpon gue gua atas nama Fiki Fiki kata gua dapat dapat nomor gua dari mana kata dia ngacak dari kontaknya Vicky. iya ada enggak sih lo? gila mana nelponnya marah-marah malah gua yang mau disamperin ke kantor kata gua takut ke sini aja lu ke kantor aja apa hubungannya sama gua gua nggak? enggak Nggak tahu orangnya juga, cuman temen doang gitu kan? Nggak dekat-dekat banget. Gua malu juga kan? Serius lu nggak ada soalnya. nelpon ke gue juga pik nih. Dia nelpon ke si ini juga, ke si Aldi juga. Anehnya tuh, mengatasnamakan Vicky juga. Makanya nih gue telepon sama lo, kalau misalnya lo nggak percaya nanti gue screenshotin atau kayak gimana gue kirim nomernya deh kalau nggak ini Iya, jadi nelpon ke gue juga makanya gue juga bingung jadi Ini bentar, <tuk> nih Pilih, bentar nelfon lagi, ntar gue lagi ya pik-pik Tadi lagi nelfon lagi nih, yuk-yuk <tuk> Dia mulai panik bro, <tuk> mulai panik Tapi menurut lu pikki punya pinjaman online gak? Hmm, gue menurut gue ada, kita coba lagi Eh Piki itu siapa sih ya, namanya? Wiki Wibisono Sono, ya, Wibi, Wibi Sono. Wibi sono. Nah ya, nanti kita plesetin jadi Wikipedia. Aduh, aduh. aduh, aduh. aduh nih, tunggu tunggu dulu, tunggu dulu. Santai. Dede ternyata tadi lagi online kita telpon nggak bisa. Ya. Jadi Dede itu teman kita yang di Sawangan Pokoknya gengs kalau misalnya punya akal atau misalnya saran kita harus nge-prank siapa dan kayak gimana komen aja, Comment, okay. terus di share juga dong video kita meskipun nggak rame, hmm, jadi biar biar biar rame biar rame, bener gak dok? Guys, yeah. yes. Ridho nih paling ganteng, <coughs> <banget>. batuk aja <coughs> batuk juga. <coughs> Kita lanjut telpon Oke, Kita lanjut aja ya. Halo Big. Halo. Gila, gue dimarah-marahin loh. Gak ada alat itu yang lagi. Gak tau katanya. Gak tau, pokoknya dia mengatasnamakan pinjaman online tuh naik atau apa gitu. Terus kata gue, emang nominalnya berapa? Nominalnya berapa kata gue Nominalnya sih gak besar mas, cuma 900 ribu Terus kata gue kan bilang, gue gak tahu ya kan Jadi malah ngomel-ngomel, mas jangan Jangan ngebantuin nah, orang yang nah, punya rute Hah? Nah ini nih nelfon gue lagi nih pik Telepon Itu nelfon lu di, angkat angkat angkat. Ntar dulu pik, Kalau lu, lu dengerin nih Angkat-angkat di.. Ya loh.. Iya mas.. Iya iya.. Ah, ah Mas.. Cepetan, cepetan hmm. kena ngerti gue aja, cepetan ada telefon dua.. Iya iya iya mas.. ah Siapa siapa? Fiki Fiki siapa sih mas? Beneran matiin ga jelas, ga nah, jelas ntar kita ya. telepon aja, masa kita.. Iya iya mas, tapi nanti, di... nanti nanti ya.. nanti ya.. Saya lagi, saya.. iya iya iya.. Ya. Oke okay, oke.. Okay. Jelas.. Telepon gue lah..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 Oh, mau gimana sih, ntar apa? Gue suruh telepon lu aja. Gue kasih nomor teleponnya dulu ya. Enggak, enggak. Coba-coba, ini nelpon lagi. Kali nih, gue angkat nih. Halo Mas, iya, Mas, nggak bisa gitu dong. Kok Nagi nagih-nagih ke saya? Punya utang siapa? Hah, Enggak deh, Mas, coba deh. Namanya siapa? Utangnya berapa? nggak bisa gini mas, mas saya laporin OJK mas tuh rasa lo, nggak bisa gitu. nama nah, mas siapa? Hah? Ya? Ketau, <kelos> <directory> ya, ktau <evidenced Gray> ya. Ketau. <Itstersructuredidentified>